Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lewat sorga, keluarga besar Mbak Maksum yang sangat menghormati. Wabah khusus pernah Mbah Kawulo diajak tapi kali. Mbah Nafisa, Mbah Hanifa, Mbah Ida, stanten. Karena saya ini Mbah Umar, Mbah Umar bin Arobi. Saya cucu dari... Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Holik bin Umar. Jadi Mbah saya kandung itu sesepupu dengan Hamid Pasuruan. Jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem, yang saya hormati, Haji Najib Abdul Qadir, dan aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan, Soda Kogus karena benar-benar dobus -benar betul memang ini. Jadi... Pak Juta Besar ini perusak kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. <laughs> karena orang-orang itu zaman ngaji Bali, maksum itu diberitahu. Kalau malaikat udah punya bapak, ternyata dia menambahkan diri, Abu Jibril. <laughs> Jadi, <laughs> saya tidak tahu itu. Betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu. Karena itu ngawur sekali itu secara kita. Karena Jibril tidak pernah punya. Bapak, nah, kemungkinan kedua beliau itu sangat alim. Kalau itu iya ya, barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. <SILENCIO> Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu abdullah, jadi Jibril Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata abdullah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah, berarti yang normal memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abdul itu normal tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini jadi <laughs> dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris ini duta besar tapi pakai alias-alias itu jadi ini ini barokah sekali jadi. saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum itu saya biasa ngaji itu urut karena saya ini korban ya, korban ngaji dan urut sehingga saya ini fanatik ngaji urut saya ingat, saya ngaji di depan umum, tak ingat belum sampai 5 mungkin pernah di kholnya Hamid Pasuruan, di Gesali di Lirboya sekali, terus di sini, berarti ini keempat dan itu tidak keahlian saya jadi kalau tadi ada orang yang ahli MIG kayak Duta Besar tadi itu luar, luar biasa itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para Kiai saya itu nggak kebayang itu, di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabik muji Pak Atabik dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita itu, kan tidak sopan sekali. <SILENCIO> ini, ini sangat tidak sopan ya. Tapi nggak apa itu bagus lah. Artinya bagus itu jujur memang dari asli nggak sopan itu. <SILENCIO> jadi kalau pura-pura sopan malah nggak bagus itu. jadi. Ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh. Um biasanya ada sopan kok, sopan itu. Teruskan dan tentu yang sangat saya hormati mertua dari Gussofur Pak Circis Saya ini orang paling takut Pak Circis karena beliau dulu pernah ingin Gussofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi Abahnya sehingga saya ini orang paling nggak siap ketemu Pak Circis karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil tapi di negara lain, vinahyatin ughroya itu sarang. Karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di sarang. saya cerita sedikit tentang Bali, Maksum, dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah Kandung saya di Termas. Mbah saya Kandung Mbak Sitik dulu ngajinya juga di Termas. Di Hamid, sepupu Mbah saya Putri juga di Termas. Kata Mbah Mun itu gini uangnya ada anak, jago kok repot dulu yang ma'ruf muridnya, murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang bahali. ketika di ya sehingga orang yang ingin alim ke Mbak Maksum itu ya ke ya akhirnya Gusmos beberapa kei besar masuk Gus ngajinya di ya kei makhrus juga gitu, dulu orang ingin alim tuh ke gedungan karena kei makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kali ingin alim ke Lirboyo karena Gus makhrus di Lirboyo saya menangi kiai alim sedan itu dulu ngajinya di Jampes di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu Pondok Fakhriyah dulu yang masyur bilwilayah wilayah wal alim ya Kiai Hamid. Tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembacakan para Gus Gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu sehingga kaya-kaya alim itu terus kepikiran Nah, anakku itu manggon nunggu nunggu biye gitu jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya saya ini kecelok mantu sidogiri kontrak pertama, kata bapak tapi oleh sidogiri deh, kersani bodoh kuloh batun mati batun mati <laughs> jadi memang itu ada ilmunya saya tidak tahu itu e, ilmu yang lazim apa tidak saya tidak tahu ketika saya ini tahadus binikma saya ini lama sekali mengkaji kitabnya bali Ali Maksum, di sunah wal jamaah sebelum diundang dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah tidak diulang lagi jadi hanya kenangan itu karena saya memang spesialisasinya di Saya diminta Gus Arief ngajar di mahathal saya senang sekali tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah kalah yang sudah punya gelar Abdurbozi tadi itu wah gitu <laughs> pasti kalah saya bukan mungkin kalah tapi pasti pasti kalah karena saya agak bisa membayangkan, jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu artinya kita bangsa Indonesia itu malu, punya duta besar yang keahliannya sayur-sayur yang nggak jelas itu nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, harusnya jelas, harusnya hey, mari repot hey. itu ada beberapa kemungkinan nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak makanya ini ngajinya harus hatam sebetulnya hadis itu ada terusannya itu di kitab uh, Haram. itu Sayyid Muhammad menghentikan babu stihbabi dukholilbet kemudian diteruskan babu karohati dukholilbet itu dalam satu bab jadi ketika Rasulullah Fatuh Makkah itu senang sekali sampai sangking senengnya minta kunci sama Utsman bin Tulha hajabi itu akhirnya Nabi sangking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. saya Aisyah, Aisyah ternyata tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah sehingga Pak Dubes harus diketahui banyak juga ulama yang mengatakan masuk kafe itu makro, <tuh> karena <tuh> karena takut dianggap sunnah yang memberat memberatkan itu ada kitabnya tidak adobo tidak ini ada kitabnya jadi, <tuh> jadi jadi kalau yang mengatakan sunat dia mawon yang berkesempatan lewat tadi siir siir bohong tadi dia <tuh> tapi yang meyakini atau yang ditektir tidak bisa masuk pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan akhirnya apa susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk apa kakak terus ini yang terakhir karena ini kenangan saya dengan Mbak Ali Maksum saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di bahamid Hamid Baitowi adalah satu-satunya santri yang sama Mbak Ali Maksum itu tidak bosok sama Bali Maksum itu tidak bosok Ya mungkin Spencer atau siapa yang bisa nolong uh, Saya teruskan Jadi uh, Kenangan saya sama Bali Maksum ketika beliau di Lasem itu sampai Gusmus pernah ngedikan Kang Hamid aku itu paling rata tuh sampai Nambik guru kok orang bosok gitu. karena sama Bali Maksum tuh tidak bosok terus kata kata Bali bah Hamid Bedowi loh ngiku ponaanku katanya jadi memang kayak Hamid Bedowi itu di silsilah Nasab Lasem itu paling sepuh karena Hamid itu langsung bin Bedowi. Nah, Mbak Fedowi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah, itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdul melahirkan Pak Hamid Pasuruan. E, di antara adik-adiknya Mbak Abdul ada yang namanya Kiai Haji Abdul Kholik, itu buyut saya. Jadi tiba paling gurih saya. Yang saya kenang dari Mbak Limak itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu Seneng guyon karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu awaswana wa ta'ala orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan to'at sehingga kiai Kiai alim termasuk bali maksum, bahmun, bapak saya, semuanya itu seneng buyan supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan to'at sehingga hmm. nggak perlu seneng dengan yang maksiat tapi sekarang banyak orang membawa islam itu dengan keras saya masih ingat wasiatnya bapak hak kena ngaji guyon lagi, Wong bingung mikir utang katanya gitu ya gitu, gitu, gitu. dan wali maksum itu masyur seneng guyon bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok santri-santri pas guyon itu kembali gak si dojung santri lagi guyon kayak apa pak guyon itu barang mewah santri itu kadang telat wesel di duwe iso guyon itu luar biasa, makanya jangan diganggu meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi jadi jadi it, itu sanat itu, tadi itu sanat yang luar biasa, jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa, supaya orang tuh farah bito'at atau farah bima ahlahuwah sehingga ada ayat kul bifadlillah wabirrohmati wabillahi lika fal yafrohu sehingga orang itu tidak perlu senang lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbak Maksum, sudah senang. Cium tangannya Bali, senang. Itu santri, kalau ketemu Mbak Hamid nyium tangan, itu lebih senang ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah, kalau kita terseksa. Tapi ya? kalau nyium tangannya Mbak Hamid, itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan di fi, Fiza Mandil akhir. Jadi, orang harus terbiasa senang di saya itu kalau sudah belajar belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tepuni saya belajar tafsir tidak lazim, ya tidak pakai kitab tafsir terus, tidak ya. seringnya pakai fakih ya karena saya punya guru Bama Emun adalah putra ki Qisuger Al-Fakih saya punya guru Bapak saya sendiri punya guru-guru wali jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh enggak jelas itu karena saking banyaknya dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun diajarkan tentu beliau punya sanat ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah juga sampai Rasulullah yang jelas ya lewat duta besar karena ini mongkotek itu itu bahaya kalau sanat lewat apa? duta besar sanatnya begini ada riwayat yang ditulis kitab Ikhya juga ditulis kitab Khilyatil Aulia itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi inna min khiyari umati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah itu dalam kitab khiliatul awal ya redaksinya malah inna min khiyari umati fi manabba'ani al-mal'ul a'la kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau bunyu itu bukan anter-banter sehingga saya khawatir Duta Besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu karena disebut khiarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya tidak juga, tapi ini cerita saja. Kan? <laughs> jadi Inna menikhian umati, Viva Nafa ni, al Ala, Kauman yat, Hakuna Jaran, Minsati Rahmatillah. Lalu saya mikir, Kenapa itu jadi khiarul ummah? Bali itu masyur senang guyon. Bahamun ya masyur senang guyon. Bapak saya senang guyon. Saya dulu itu iskal, ada... Kaji itu terkenal agak punya will gitu. Ya agak masih agak ceritanya ini agak katot juga besar tadi makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will itu. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini. Donor bapak saya namanya oh Apa iku Ayu kok nganti kaji ku seneng?" "Wiayu, Bah." Mbah tentang Ayu saya dulu eskal, eskal kenapa ki Mbah kas ini Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu sama harus ekpror memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya bangun cerita gini. Nah aku kefekian, malah jadi kodaf, jadi kodaf. Misalnya gini, anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini. Kaji kok demenan, kaji kok katut weduan. Eh, serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedo jadi seudan maka bahasan yang netral adalah lo no, ko ya? ayu kok nganti katut ayo bah iya ya, wajar, orang mesti katut yang ayu itu filosofi, jadi dibalik Guyon itu ada trik untuk menghindari ke kekeh atau ke ketentuan kekeh yang salah yaitu kalau kamu kejebak ekstrem, ekstrim kaji kok senang ayu, kaji kok demenan maka berarti anda kodaf, kodaf itu menuduh orang lain yang nggak jelas apa buktinya maka Guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. saya berkali-kali cerita kalau ngaji Imam Syafi'i itu kalau ditanya diberitahu orang yang nyium tangan jenengan yang di depan jenengan itu hormat itu di luar ngerasani jenengan bully jenengan. jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. baguslah berarti sawi bawah di depan saya buktinya tidak berani. jadi enteng saja. dijawab enteng saja baguslah, berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani tapi oh banyak orang membenci jenengan karena pekeh jenengan jawabnya misaf, eh, seneng lagi, baguslah nggak, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong mau masuk apa saja lah tapi kalau benci pak juta besar pasti malu kan minta tolong untung mana kamu dibenci orang sama diseneng orang karena kalau dibenci orang, orang yang membenci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang Jadi Imam Safi itu nggak ada itu enteng saja. Diberitahu oh, itu orang itu nggak suka kamu gini gini. Ya baguslah. Sehingga beliau menghentikan terkenal sekali. Waman asa ilaika fakot atlakoka orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah arrido, anillah melihat apa saja itu sudah rito. Dan Ridho itu ekspresi paling gampang, ya ceria, seneng. Nah kemudian, tadi kan saya bilang terakhir ini, yang paling terakhir saya baca, trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai Hatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu, diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Salam, Taufeknya Pak Hamid, yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbak besiber Bahkan saya masih punya catatan tangan, Uh, tulisannya Basim Asari karena beliau pernah nyurati biyut saya ketika Hatam Sohai Muslim yang keluarga Kudus terus banyak lah saya punya termasuk saya punya tulisan tangannya ke Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbak Ziber. saya memang dokumenter kitab sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum memang saya tidak keahlian saya karena itu harus dobes itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama <guluh> ini saya baca singkat tapi semoga ini barokah karena ini holnya Bali Maksum. Semua Mubalik tadi pakai catatannya sendiri. Jadi itu ngeholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Lain ini Ini holnya Bali Maksum cerita sairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Yes, ya yes, semoga diampuni oleh Allah Swt. ini mengendikani beliau tentang meminimalkan konflik ini saya baca di Al-Mithalul Awal Jawazu hibati sawabil kiro'ah wa sodaqah lil mayyid wa usuli sawabil kiro'ah wa a'malid bir lil mayyid uh, kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayyid itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayyid kata Mbak Ali Maksum wawwa min masa ilil furuh al khilafiyah falayajuzu bisyaknihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar Alal alqa'il wal bihi wala alal ini dari awal masalah khilafiyah sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu karena dari awal ini masalah furu'iyah sing nglakoni ge monggo sing nentang ge napa monggo selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima yang menentang memaksa orang lain menghentikan ini tidak fair kata bali kata beliau itu enggak fair wala yambagi ayyakum baina huma ma la yambagi wa quuhu baina akhawayni muslimaini kata beliau wala in kana mani mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik kalau yang melarang tahlilan melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad punya sanad yang bagi yang, mem yang membolehkan juga punya sanad kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar tapi yang uraan kayak Pak duta besar juga banyak semuanya ada sanat jadi kata beliau sederhana saja kalau Almaniun orang yang menolak itu punya sanat, kita yang membolehkan juga punya sanat tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria ini masalah furu'iya nggak perlu jadi isharotul fitan wal jidal wal kata beliau nggak perlu jadi perdebatan makanya pesan saya sama santri-santri kerap sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu coba dari awal anda katakan yang tidak kuno itu Abu Hanifah yang kuno itu Imam maka melihat orang tidak kuno itu keren karena al Hanafi, pengikut Mazhab Hanafi. Yang kuno juga keren karena pengikut Mazhab Safi'i. Tapi kita tidak di zaman akhir kuno dan tidak kuno ini jadi politik identitas. Sehingga yang tidak kuno itu Muhammadiyah, misalnya yang kuno itu NU. NO. Mana ada Basim Asari As sebagai mujadid atau mujtahid yang mengharuskan kuno atau Muhammad Ahmad Dahlan yang melarang apa? kunut Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Sheikh Khotib Minangkabu pernah ngaji Imam Mahfud ketika di Mekah jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i tidak sunat menurut Masjab Abu Hanifah sehingga enak enak sekali karena kita berdasar ilmu menyangkut sawah bulki ah atau sawah bu amalil khairi apakah sampai ke mayat apa enggak ini kata beliau, kata Mbak Ali Maksum beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang para sana saya tidak tahu itu, orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu itu kalau, ini mirip kitab Said Muhammad jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu temiya karena itu yang dipakai mereka tapi ternyata Ibnu Taimiyah kalau Ibnu Taimiyah innal mayat yantafu bikiru atil Qur'an kama bil ibadah al-maliyah minas sodakoh wa terus wakal ibnul qayyim fi kitabir roh afdoluma yuhda ilal mayyit as sodakoh wal istighfar wa du'a alahu wal hajju'an hu artinya gini kita sekarang ini tidak pernah kayak bali maksyum pakai dalil Jawazu jawazyu apa, ihda lil mayyit itu berdasar ibn temiyah dan ibnul qayyim kita seakan-akan ibn temiyah itu orang yang pasti melarang itu sehingga kita itu terus mengatakan senyunat no Tahlilanku Sopo Mbah Atau Mbah atau siapalah Meskipun riwayat ini Mukhtalifah dari Mbah Pertanyaannya adalah, terus kesannya yang Membolehkan itu hanya ke lokal itu, Ke nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita Yang membolehkan Ihda'u'amalil khairi ilal mayid Yang membolehkan hadiah Yasin, fatihah, tahlil majid Itu adalah orang sekali beribnu Ta'imiyah dan Ibnu Qayyim sehingga dekan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. karena guru-guru kita Bali Maksum, Muhammad biasa mentahdili, Munawir semua mentahdili, guru-gurunya di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC tidak disetujui ulama kelas inter nasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat Kiro atul Quran yang dia ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi tradisian. Saya pernah haji sama bangun diberitahu, kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke okay, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunatan mutabah atau enggak? Tentu jawabannya iya Nabi mel meskipun melakukan kunot andekan hanya sekali Tapi karena pernah dilakukan Nabi Maka kebaikan ini akan menjadi sunatan mutabah Sunat yang harus kita ikuti terus Atau boleh kita ikuti terus Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan Tidak selalu Rasulullah itu tofa, rokiban juga ahyanan Bukan selalu tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi, maka berstatus itu akan sunat ilah yaumil kiamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan, karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan, tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansoh, maka kesunatan itu ilah yaumil kiamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir, meskipun Nabi kunot ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu tentu kundut itu akan sunat ilayomil. yaumil bagi yang tidak mensunatkan gimana? itu ada abu hanifah makanya kata Mbah maksum kata mbak li maksum sini diberi muqaddimah wawwa min masa ilil furo al khilafiyyah falayajuzu bisyaknihi itharatul fitan wal jidal wal inkar alal qa'il wal amili bih wala alal mukha'lif jadi kita sendiri disarankan beliau kamu juga gak usaha nantang debat sama mukha'lif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa, khilafiyah lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik saya mucaran cerita lucu di ikhya, ikhya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat, karena orang Israel itu tukang debat terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi beliau minta ijazah bangun tadi minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya semuanya muji saya jawabannya Allah itu unik ya Musa, hathashe'un lam asna'hu li nafsi faqe fa'asna'uhu gika aku pengirannya sering disalahpahami, apa yang ini jadi, makanya kalau ada orang bully, beda, faham itu biasa kata Allah, hathashe'un lam asna'hu li nafsi itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak padahal saya ini Tuhan, kalau saya mau tak bungkam semua itu orang itu saja tidak saya laku lakukan, apa menagih ketrimon Nabi makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta besar jadi pahala beliau karena diantara pahala itu disebabkan di orang jadi kalau beliau tadi gojlok saya sekarang tak balas kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi yang jelas saya kagum, ya saya puji betul ke ketika dari awal memberi gelar ad tadi ternyata betul <laughs> tapi saya pastikan itu ada sanatnya yaitu inna min khiyari umati fima nabba'ani al a'la, qawman yathaku na'jaran min sa'ati rahmatillah jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terlalu banter-banter, karena min sa'ati rahmatillah saya bayangkan kalau saya dipilih rumah padubes dikasih makan gratis dikasih minum gratis kemudian di rumah itu saya merengut saja itu kan kurang syukur uang surabaya kok merengut gitu sama kita pakai buminya allah pakai airnya allah pakai oksigennya allah modal guyu orang gentleman merengut itu kalau allah tersinggung pasti allah ngecil faliat tuh probansiva iwal yakrus mintahti ardi wah sama istilahkan mencari tuhan selain saya kata allah dan keluarlah dari langit saya dari bumi saya daripada diusir pangeran wis ning donya jriyawa wis guyu-guyu wae semanten aja dhewean napa wis guyu sing <laughs> <Assalamualaikum> warahmatullahi wabarakatuh <laughs>